selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Ya robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bacaan ayat kursi tentu tidak asing lagi bagi umat muslim. Ayat 255 pada Al-Quran Surat Al-Baqarah tersebut, disebut ayat yang sangat agung. Pada suatu malam saat peristiwa hijrah, Ayat tersebut diturunkan di Madinah karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beribu-ribu malaikat mengiringi saat ayat tersebut diturunkan. Saat ayat kursi diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan. Malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi serta para setan saling berlarian. Karena itu, banyak sekali keutamaan ketika seseorang membaca ayat kursi. Salah satunya mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan maupun jin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu." dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis Riwayat al Bukhari. Selain banyak keutamaannya, ternyata ada beberapa waktu yang dilarang membaca ayat kursi. Jika dilakukan, bukannya mendapatkan pahala, justru mendapat dosa. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini empat waktu yang dilarang membaca ayat kursi. 1 saat ruku dan sujud dalam salat. Larangan membaca ayat kursi pada saat ruku dan sujud dalam salat sudah tegas dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku membaca Al-Qur'an saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jangan asal membaca ayat kursi di antara dua gerakan salat tersebut. Karena sudah jelas, ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quran. 2. Dilarang membaca di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan, bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran, ketika dalam toilet, sebab hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Karena itu, perhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas, saat hendak masuk ke toilet. Membaca ayat kursi di toilet, atau kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. 3. Dilarang membaca saat hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah saat sedang junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi dalam keadaan hadas besar, adalah haram, kecuali membacanya dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid, membaca Al-Quran dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda wanita haid, dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menjelaskan larangan membaca ayat Al-Quran, bagi wanita yang sedang junub atau haid. Maka membaca ayat kursi pun termasuk hal dilarang. 4. Ketika sedang mengantuk Imam Nawawi menyebut bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Pendapat itu pun diperkuat dengan penjelasan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Apabila salah satu di antara kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau, sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur.' (Hadis Riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah) Hendaknya, perbanyaklah mengamalkan bacaan ini pada waktu yang dianjurkan agar kita mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah empat waktu yang dilarang membaca ayat kursi, jika diamalkan malah berdosa. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan, bagi kita semuanya, dan dapat dijadikan pelajaran, untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin Ya Robbal Alamin, Walohu Alam Bisowab.